Ya Allah Di mataku sekarang ini Pengendali republik ini Semuanya adalah Maling-maling Garung-garung Penjahat-penjahat besar Ya Allah Ya Allah Baru saja kami menyelesaikan Hajat besar Pemilihan umum Pilpres Milik presiden Ternyata semakin kesini Semakin membingungkan Ya Allah Dan imanku mengatakan Bahwa memang terjadi kecurangan Yang tidak sederhana Terjadi kecurangan yang tidak kecil Ya Allah Sistematis dan masif ya Allah Mulai dari KPU-nya Sampai oknum polisinya Sampai oknum camatnya Sampai penjaga TPS-nya Semuanya curang ya Allah Rok Kalau penilaianku ini salah Mudah-mudahan kalau lakna 21 turunanku ya Allah Ini bukan main-main saudaraku ya. Ini bukan main-main. Ini serius. Ini Al-Quran. Anda boleh nggak percaya sama saya, tapi percaya sama Al-Quran ini. Ya Allah, nanti kalau capek tangannya boleh diganti-ganti ya Pak ya. Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah di matamu. Saya tidak punya pilihan lain ya Allah. Ya Allah, maafkan kalau ini salah di dalam pandanganmu saya sudah putus asa ya Allah ya Allah maafkan kalau ini salah menurut penilaianmu terpaksa jalan ini aku ambil ya Allah ya Allah kalau ini ria kalau ini sensasi kalau ini popularitas kalau ini main-main maafkan saya ya Allah bersihkan semua hatiku dari unsur top, popularitas sensasi atau main-main ya Allah ya Allah Aku hidup di Indonesia, aku hidup di negara Indonesia, dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya, dalam kondisi makar yang teramat makar kepadaMu ya Allah, tidak ada solusi kecuali Engkau langsung yang menurunkan keadilanMu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, difitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati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 Kalau memang aku salah di matamu, tapi kalau memang ternyata rezim ini yang dolim, KPU-nya yang curang, KPU-nya yang bohong, polisinya yang bohong, ya camat yang bohong, TPS yang bohong, ya penjilat munafik yang bohong. Siapapun ya Allah, Rob laknat turunannya ya Allah, hancurkan, hancurkan dunia ya Allah. rancur-rancurnya Allah kecuali mereka bertawabat ya Allah hei KPU tonton video ini hei KPU tonton video ini He Rezim tonton video ini He yang mengaku ulama-ulama tonton video ini He kalian politikus tonton video ini aminkan kalau berani kalau aku yang salah rakyat yang salah aku yang dilaknat 21 turunanku tapi kalau engkau yang salah dan engkau tidak taubat, engkau tidak minta maaf kepada Allah, kepada rakyat tunggu, istrimu, anakmu, cucumu tunggu engkau akan dilaknat sama Allah Amen. ayo saudaraku, tirukan saya ashadu alla ilaha illallah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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Engkau, Ya Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu, Ya Allah Saudaraku semua, yakinlah bahwa kegiatan ini sekarang dicatat langsung malaikat rogib dan atid. Ya, percayalah bahwa ini langsung disaksikan sama Allah. Tidak mungkin tidak disaksikan sama Allah. Tidak mungkin. Dan kita harus meyakini bahwa memang sekarang ini curangnya betul-betul curang dan maha curang. Ya, Mudah-mudahan mubahlah ini kita tujukan kepada KPU-nya. Terutama. ya KPU dan semua jajarannya. Silahkan tetap sombong dan tak kabur kamu. Silahkan. Insya Allah kalau kamu tidak taubat, kamu tidak minta maaf dan kamu tidak menyadarinya, maka kasihan. Berarti kamu siap mengambil takdir ini dihancurkan dengan Allah sehancur-hancurnya tujuh turunan. Insya Allah. Semuanya ya saksikan saudaraku ya KPU-nya, Bawaslu-nya, rezimnya, presidennya, menterinya, polisinya. Camatnya, pegawai TPS-nya, siapapun yang terlibat, andai dalam kecurangan yang menyebabkan kehancuran ini, dilaknat sama Allah. Amin. Dilaknat sama Allah, Amin. dilaknat sama Allah, Amin. kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah dan minta maaf secara hakul adami, secara terang-terangan di hadapan rakyat. Dan mudah-mudahan, kalau kita yang mengada-ngada, kita yang mengadu domba, mudah-mudahan saya yang dilaknat sama Allah. Amin Amin Jaropal Alamin Amin Amin Jaropal Alamin sudah saudaraku silahkan kalian duduk oke duduk di sini aja gak usah terlalu jauh